Okay. <laughs> of Berlindunglah sekarang sampai jumpa <tuh> Semuanya sudah jelas bagiku sekarang. Aku tidak pantas berada di sini. Tidak lagi. Jika mereka bertindak atas dasar keyakinan, Aku akan menghancurkan semua yang mereka perjuangkan.